Lagi dengan. Oke okay, so guys balik lagi di aknek. Oh di aknek pula. Ini game baru blue archive ya blue archive yang dimana ini gua. Uh, mohon maaf ini gua sudah reroll ya. Sejak streaming kemarin gua reroll dan sampai gua ngincar siapa lagi kalau bukan Fubuki ya. Nah, maksudnya ini si rokok dan uh, katanya ini mirip siapa lagi? Eh ya. gua lupa ini mirip siapa lagi. Dan gua juga ngincar itu Azunyan gitu ya. Azunyan si Serika si ya. Ya sudah di sini adalah konten gacha ya. <tuh> Sorry gua bilok. Nah, di sini kalian akan mendapatkan beberapa macam seperti hadiah, hadiah dari praregister, ya. Kita klaim saja semuanya. Lumayan lah, ya, kita gacha itu nanti. Nah, ini dia. Ini adalah skin animasi yang dimana kalian mendapatkannya, itu dari semacam... apa namanya... dari ini mobile phone ini. Dari kiri, tunggu sebentar. Masu ini disebut seluruh ini, kita. kita, ini, kita ini. Ya. ya, ya, ini bisa diubah, ya. Nah, itu dia. Uh, kita skip saja. Nah, ini kalian bisa mendapatkan ini. Nah, ini uh, semacam, ya, semacam apa namanya, pesan. lah ya, pesan PM pribadi lah dengan murid kalian, ya. Ini nah, kebetulan, ini waifu gua, ini tiga, semua ini. Ini uh, semacam trust dari karakter kalian lah ya, seperti di Azur Lane itu trust atau apalah keakraban kalian dengan siswi kalian lah ya. Nah terus nanti itu setelah dapat percakapan-percakapan nanti dia pengen bertemu dengan kalian, terus dapatlah uh, background atau tampilan live to d ini ya. Oke okay, di sini ada apa ini? gua nggak tahu juga ini bahasanya. Oh di sini pembelian shop shopping ya shopping shopping gitu. Ini beli kah? Atau gratis? Oh ini semacam anu ini anu level ini ya biaya. Yeah, yeah. Gua paham. Ini semacam level ini. Misalkan kita sudah selesaikan uh, Stack normal 1 sampai 4 Nanti ini kita bisa mendapatkan link-linknya Wow ini panjang sekali cuy Chapter 1, chapter 2, chapter uh, Udah sampai chapter 7 ya uh, Wadaw Udah sampai chapter 7 Oke okay, skip saja Apa lagi Gelap asyuk Oh, ada ini. Nah, ini sini kita disuruh uh, anu nih, leveling oh. oh, ini adsen ya. eh, <laughs> apa, Ad, apa namanya? Ya, misalkan duplikat lah. Duplikat kalian bisa menaikkan rarity atau bintang kalian ya. Oke okay, ini kita pasang ini terus si mungkin <hesitation> oh, enggak usah dulu lah kita pasang ini karena katanya ini worth itu kebetulan ini, ini gua dapat uh, ini anu <laughs> karakter ini, <laughs> ini di live <lab> stream kemarin <coughs> ini, ini gua dapat <coughs> ini kan ini gua real so dah tiga kali real melongo dua eh, dua kali real oh t satu Hmm, tinggi juga ini topi ya, topi bisa meningkat kenapa ini? Apa ini yang bertingkatnya? Gua nggak tahu ini 6,8 6,18 persen ini apa? Paham sih. Oke. Okay. Uh dapat serika cuy cuy. Iya. Yeah. Ya udah, udah ini. udah, udah. udah. Belum, Anda suruh saya. Sudah, soalnya sudah <laughs> real. Apa lagi? udah, ini udah di level up ini. Serika, Serika, Serika. Nah. Ima Oke, okay, sip. Segi ni, upalagi. Upalagi. san oh, ini. Mending kalian anu aja lah. <laughs> ini sedikit lama ini kalau mau reroll. Jadi, ya. Yeah pandai, -pandai sendiri lah ya, dolar atau enggak ini karena kita masih belum cukup. Ini, ini ada ini untuk upgrade skill-skillnya ya, dari level 1 juga ini, dan ini ada bahan-bahannya juga. Ini apa ini? X apa ini? Bd apa nih? Wow, dapatnya dari stek 63. Waduh, lumayan susah ya, main panjang nih ceritanya. Dah, sorry, gue pilek dah. Terlanjur lagi ke sini, kita skip dan apakah kita gacha ya? Ini apa lagi ini? Oh, ini apa ini? gua oh, dapat ini? Oh, dapat. Oh, dis tadi itu ya? CD tadi, bukan CD celana dalam ya? Oke, okay. nice. Langsung kita gacha, ya, cuy! Ini gacanya kita dapat siroko saja ya, siapa tahu lah ya. Oke okay, please, siroko lagi, bisa <laughs> mungkin bisa lah siroko lagi, ya yuk lah, yuklah siroko. Wah ini cara-cara uh, lama ini ya. Ini katanya ini ada perbedaan, ada warna ungu dan biru. Ya. Ini kalau warna biru Nah ini kayaknya dapat nih Oh ada dapat satu Ungu itu tadi Siapa lagi lo Nah ini dia Gaca-gacanya Suki Dapet lagi Nah ini siapa Shiroko <laughs> lagi dong. <laughs> oke okay sekali ini akunnya. pas oke, itu Eh uh, screenshot lah, coy. Screenshot, Bang. Oke okay. He oh, Skip saja lah ya. Oh, dapat ini. Eh, itulah dia. Oke, okay, sudah cukup lah. Kita jangan gacha lagi. Kita sudah dapat ini. Karena kita sudah dapat apa yang kita inginkan ya. Shiroku Fubuki desu. Oh, kita ini saja lah. Biar kagak capek-capek. Nah. Nah, di sini ada namanya anu ini Andana dan di sini ada suaranya, cuy. Andana Sensei. Andana Sensei. Nah Mau lagi dengan? Andana ini bisa diubah juga ya suaranya Oh iya bisa diubah Mungkin satu kali atau dua kali lah. Ini apa ini Honorific Youtuber lah ya Kita tulis Youtuber <laughs> Apa tuh? Terlalu kepanjangan kah oh, Terlalu kepanjangan Ya nggak apa-apa lah Nah terus apalagi UID nya ini Oh iya Ini kayak gimana gantinya ya Wih oh, wow, Bisa gitu ya Iya yeah, Serika Serika Azunyan Oke okay. Oke Ya, itu ada. Nah, ini gua baru main juga jadi masih banyak sekali ini PR ini. Masih banyak yang belum kebuka. Di sini adalah squad-squad kalian ya. Di sini ada macam empat squad ya seperti biasa di Aknek juga ada empat, di Azureland juga ada empat ya. Dan dah apalagi? Ini karena belum kebuka ya. Oh iya, kita anu uh, saja sekali kita langsung saja untuk steknya ya ceritanya nah di sini ada nih arena eh area satu ya ini apa nih cerita story mungkin ya ini oh ini nanti ada semacam anu ini apa nih ini cerita pribadi ya kan cerita masing-masing dari faksi-faksi ini dari sekolah-sekolah ini ini semacam story-storynya ya oke selanjutnya ini masih belum kebuka ini harus tiga normal satu ini satu empat ini kayaknya ini anu ini Dungeon-dungeon mungkin atau mungkin arena-arena ya gua nggak tahu juga ini ya nanti sajalah Gua oh, ada mode hatnya juga ya Oke kita langsung saja ke sini nah ini gua pakai ini nah ini leadernya ini di atas ya mungkin gara-gara itu supaya bisa cepat gitu. Ini gua auto ya atau enggak? Ini kita otomatis aja. Manual. Nah ini ultinya ini orang pandai matematika kayaknya, ini orang pintar kayaknya ini, si Yuka ini si Fubuki, eh Fubuki, si Rokone bagus kayaknya tuh, ultinya ini sungguh badau. warna, ini dari support ya oke okay, menang kalian bisa lihat ini sudah uh, anunya ya kekuatannya oke okay. udah udah masuk level 3 Nah, itu aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Andri Mulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.